situasi kondisi di Puskesmas cuma eh, Kecamatan Batjiga, Kabupaten Bungo. Ya pada hari ini, 8 April 2021, itu untuk melaksanakan vaksinasi di setiap dusun dan kelurahan. Itu salah satunya dusun Pombati khususnya perangkat dusun Probati, Ayo yosek Stop perangkatnya dan sekarang semua berjalan dengan lancar mungkin setelah vaksinasi ini mudah-mudahan tidak ada efek sampingnya atau kelainan setelah divaksin, ya mungkin bapak ini yang merasa kesakitan divaksin, vaksin ya, bertawar dia dan di sampai jam 11 siang berbakti sudah selesai thank you for watching